baik teman teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Salamahalas Saidina Muhammad Japa lagi dengan salam sadi di sini dalam Jaya, teman teman Oke kali ini yang akan kami bahas yaitu mengenai hubungan arus dengan tegangan Oke ini hasil akhirnya ya teman teman ya, ya arus dengan tegangan itu seperti apa Oke walaupun ini sebenarnya sudah pernah dibuat ya waktu itu cuma filenya tidak kami simpan di uh, apa channel yang kena high itu oke okay. uh, mari kita mulai dengan yang namanya arus oke okay. kita sering mendengar uh, sesuatu yang namanya arus kemudian sesuatu yang namanya tegangan dalam ilmu fisika elektronika maupun kelistrikan teman-teman jauh sebelum itu kita harus uh, memahami dulu apa itu arus dengan tegangan oke, okay. keduanya itu sebetulnya adalah nama dari besaran ya besaran ya, kalau teman-teman uh, ingin lebih jelas mengenai besaran, itu apa teman-teman bisa belajar di ilmu fisika seperti itu, oke okay. besaran di sini, besaran pokok memiliki simbol dan satuan, ingat simbol di sini adalah simbol di, atau lambang ya, lambang di uh, Pengkodean atau rumus dan memiliki satuan-satuan ini yang sering, contohnya uh, arus 5 ampere seperti itu. Jadi, arusnya itu sama dengan i, kemudian setelah nilai itu ada satuan. Oke, okay. jangan sampai salah menyebut ampernya berapa. Nah, itu atau arusnya yang paling benar itu arusnya berapa? Seperti itu, berapa ampere itu pertanyaan yang benar. Oke, okay. uh, pertama-tama kami akan. Menganalogikan di lampu bohlam di arus arah ya, di apa uh, baterai dengan lampu bohlam dan saklar. Jadi, ada lampu bohlam dan saklar. Oke, okay. yang tanda panah berputar itu adalah arah arus, ya, arah, arah muatan berbeda dengan arah arus. Oke, okay, kemudian yang di positifnya ada 5 volt, yang di negatifnya ada 0 volt. Jadi itu gambaran baterai ya. Oke. Okay. Walaupun baterai yang di pasaran itu kebanyakan 1, berapa 1,5 volt ya. Oke. Okay. Itu gambaran pertama. Yang kedua, kami akan menggambarkan hubungan arus dengan tegangan itu melalui tandon, teman-teman. Tandon air ya. Nah, ini yang mungkin akan lebih mudah dimengerti atau dipahami jika melalui tanda, teman-teman. Oke, sini kami menulis dulu ground. Ground itu bahasa Inggris yang artinya tanah. Tanah itu nilainya e, 0 volt, teman-teman. Nah, itu ada selang atau ada apa? jalur ya seperti itu, jalur untuk airnya. Jadi di dalam baterai ada muatan listrik di dalam tandon ada muatan air Jadi air ya Seperti itu kami gambarkan dulu Kerannya kerannya tertutup ya Kemudian kami gambarkan Ini kincir airnya Jadi Kalau kincirnya kurang bagus Mohon dimaklumi ya Oke Kami gambarkan dengan kincir air Seperti itu Oke ya Kemudian di mana posisi dari uh, tegangannya, oke? Okay? Nah itu jarak antara tanah dengan puncak air, ingat ya jarak antara puncak tanah dengan puncak air, ini gambing gambarkan uh, nilainya sama yaitu 5 meter dan paling bawahnya nol meter, oke? Okay? itu disebut dengan beda potensial atau tegangan, oke? Okay? Beda potensial atau tegangan, jadi puncak Atas dan puncak bawah itu disebut dengan beda potensial, atau beda ketinggian, teman-teman. Ya, potensial itu kurang lebih ketinggian, artinya, atau disebut dengan tegangan. Jadi, kalau di listrik, tegangan listrik, kalau di air, yaitu tegangan air seperti itu. Tegangan nanti menimbulkan tekanan seperti itu, ya, tegangan air seperti itu, teman-teman. Kemudian, ya, apakah arus? arus itu adalah muatan yang bergerak jadi sebelum bergerak dia namanya muatan listrik atau muatan air baru kalau sudah bergerak dia namanya eh, arus jadi orang itu di terminal misalnya orang itu kalau diam ya muatan orang tapi kalau bergerak muatan eh, arus modi arus balik dan sebagainya itu karena bergerak nah, itu. jadi Arus adalah muatan yang bergerak dan tegangan itu sama dengan beda potensial atau beda ketinggian teman-teman. Simbolnya adalah V. Ingat ya simbolnya adalah V. Itu yang sebelah kanan simbolnya adalah V. Kalau arus simbolnya adalah I. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan uh, bisa dipahami teman-teman. Ya. Itu pengertian dari arus dan tegangan ya. Oke. Ini uji coba bagaimana kalau saklarnya itu nah itu masih tertutup ya saklarnya terbuka maaf ya saklarnya masih terbuka ya kalau saklar terbuka arusnya tidak ada tidak ada muatan yang bergerak itu kalau di lampu bohlam atau di bohlam kalau di tandon itu kalau kerannya tertutup ya kebalikannya ya kincirnya itu kincir airnya diam jadi arus airnya itu tidak ada yang bergerak seperti itu jadi mandeklah diam seperti itu makanya disebut dengan muatan air. Oke. Okay. Nah, bagaimana kalau saklarnya itu kita tutup? Nah, kalau kita tutup saklarnya ya tertutup yang terjadi adalah arus itu bergerak dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah atau dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah atau dari 5 volt DC ke 0 volt DC sehingga menyebabkan Lampu itu nyala seperti itu, jadi itu gara-gara ada muatan yang bergerak. Jadi, ketika tidak ada muatan yang bergerak, maka lampunya akan mati seperti itu. Nah, bagaimana kalau di tandon keran itu terbuka, maka akan ada arus air. Jadi, arus itu muatan itu akan turun seperti itu, atau akan bergerak. Nah, arus air akan bergerak sehingga menyebabkan ya itu arus listrik ya kalau yang listrik sehingga kembali lagi ke tandon sehingga menyebabkan kincir air itu akan berputar ya kincir airnya berputar teman-temannya kalau kerannya dibuka kenapa karena ada muatan yang bergerak atau ada arus kenapa bisa ada arus karena ada beda potensial atau beda ketinggian adanya beda ketinggian menyebabkan adanya tekanan teman-teman Ya beda ketinggian itu eh, menyebabkan tekanan, ya kurang lebih tekanan dan tekanan di sini disebut juga dengan tegangan. Ya tulisannya benernya tegangan ya seperti itu. Oke sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami teman-temannya. Oke jadi eh, kami ulangi lampu yang menyala kemudian. Eh, apa namanya Kincir air yang bergerak itu karena adanya muatan e, listrik yang bergerak sehingga disebut dengan arus listrik. Kalau kincir itu karena ada e, arus muatan air yang bergerak disebut dengan arus air. Ya, muatan bergerak atau, atau arus ini terjadi karena adanya beda potensial beda potensial atau beda ketinggian atau beda tekanan teman-teman oke seperti itu ya ini adalah penjabaran yang paling masuk akal menurut kami eh, antara hubungan arus dengan tegangan yang kami gambarkan dengan tandon air dan eh, lampu bohlam listrik seperti ini oke semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat teman-teman semua kami akhiri wassalamualaikum warahmatullah